Umur umat Islam hanya 1.500 tahun disebutkan oleh Imam as dalam kitabnya Al-Hawi. Dengan demikian, umat Muslim berada di akhir zaman menjelang datangnya kiamat. Benarkah demikian? Mari kita kupas tuntas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah menyampaikan bahwa periode kehidupan manusia setelah datangnya Islam terbagi menjadi lima zaman. Berikut adalah hadisnya. Periode anubwah atau, kenabian, akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode hilafatun, alamin haj anubwah atau, kehalifahan atas manhaj kenabian, selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan adon atau penguasa-penguasa yang menggigit selama beberapa masa, selanjutnya datang periode mulkan jabrian atau penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa. Hingga waktu yang ditentukan Allah Taala, setelah itu akan terulang kembali periode hilafatun alamin haj Kemudian Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diam, hadis riwayat Ahmad Mari kita bahas secara singkat 5 fase kehidupan yang disebutkan Rasulullah tersebut. PERIODE PERTAMA Periode pertama adalah zaman kenabian, Anubwah, di mana pada zaman itu Islam yang turun di jazirah Arab datang sebagai agama yang membawa hidayah bagi manusia. Pada masa itu bertepatan pula dengan kemajuan dan perkembangan kerajaan Persia di timur dan Romawi di barat yang kekuasaannya membentang hampir meliputi sebagian besar wilayah dunia. Kemudian zaman kenabian ini selesai ditandai dengan wafatnya Rasulullah Muhammad pada tahun 11 Hijriah. Periode kedua Periode kedua ini setelah nubuah adalah fase hilafah, ala min haji nubuah. Kata hilafah artinya adalah pengganti. Maka makna fase hilafah, ala min haji nubuah adalah periode di mana umat Islam dipimpin oleh pengganti rasul, holifatur rasul, yang masih berada pada jalan, min haj, kenabian. Dan hilafah alaamin haji Nubuah ini berlangsung selama 30 tahun, sebagaimana yang beliau sabdakan. Kehilafahan umatku selama 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah masa kerajaan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4646 dan 4647, ribu enam nomor 2226, dan yang lainnya. Hadis ini syahih. Periode ketiga. Pada periode ketiga ini, adalah fase kerajaan yang menggigit atau, mulkan, adon. Dalam fase ini umat Islam dipimpin oleh dinasti kerajaan yang sudah bukan lagi Khilafah, meskipun dalam buku-buku sejarah masih cukup banyak yang menyebutnya sebagai masa Khilafah. Raja atau pemimpin umat Islam pada masa ini masih memegang teguh Al-Quran dan sunnah sebagai undang-undang dan panduan hidup. Banyak Raja zolim yang terlahir pada masa ini, namun juga tak sedikit Raja yang Arif yang mampu membawa agama Islam jaya hingga seantero muka bumi. Kita bisa melihat kejayaan Islam melalui lahirnya Raja Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah, Raja Harun ar rashid pada dinasti Abasyah, Sultan Muhammad al-Fatih pada Kesultanan Turki Usmaniyah, dan lainnya. Fase Mulkan, Adon ini berakhir pada tahun 1924 Masehi, atau sekitar 1342 Hijriah yang ditutup dan dihapus oleh seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal at sekaligus menandai dimulainya kekuasaan dan kejayaan Yahudi di muka bumi. Periode keempat Pada periode keempat ini adalah fase kerajaan yang kejam dan diktator atau Mulkan Jabar. Semua ulama, ijma bahwa zaman sekarang ini adalah zaman mulkan jabar. Zaman di mana para pemegang kekuasaan, orang kafir dan Yahudi, memimpin peradaban dengan sekehendak mereka sendiri. Di zaman ini pula rasa-rasanya apa yang disebutkan Rasulullah Muhammad menjadi sebuah kenyataan di mana umat Islam berada dalam kondisi jumlah yang banyak namun mereka tak begitu berharga layaknya buih di lautan. Berikut hadisnya hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwahan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, Apakah alwahan itu? Nabi bersabda, Cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis Riwayat Abu Dawud 3745 Fase ini kita yakini dengan sebenar-benar keyakinan pasti dan akan segera berakhir. Kurang lebih empat lima periode zaman telah terjadi dan terbukti kebenarannya. Tinggallah seperlima periode zaman yang belum terjadi, yakni periode hilafah, Alamin Haji Nubuah yang sekaligus menandakan dekatnya kiamat akhir zaman, kelima zaman yang telah Rasulullah sampaikan tersebut sebenarnya merupakan ilustrasi dari umur umat Islam di dunia ini. Sebagaimana umat nabi-nabi sebelum agama Islam yang memiliki batasan periode, maka umat Islam juga memiliki batasan waktu hidup di muka bumi ini. Lantas, di tahun berapakah umur umat Islam ini akan berakhir? Pendapat yang masyur terkait umur umat Islam ini dapat kita ketahui dari tiga imam yang sudah tidak lagi diragukan keilmuannya, mereka adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Imam as dan Imam Ibnu Hajar as asqalani Mari kita bahas lebih lengkap dari pendapat para ulama-ulama hebat ini. 1. Menurut pendapat Ibnu Hajar Menurut Ibnu Hajar umur umat Yahudi adalah umur umat Nasrani ditambah dengan umur umat Islam. Para ahli sejarah mengatakan bahwa umur umat Yahudi yang dihitung dari diutusnya Nabi Musa alaihi salam hingga diutusnya Nabi Isa alaihi salam adalah 1500 tahun. Kemudian dengan adanya hadis berikut. Dari Salman Al Farisi ia bercerita bahwa masa-masa antara Isa dan Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah selama 600 tahun. Hadis riwayat Bukhari sehingga umur umat nasrani yang dihitung dari sejak diutusnya nabi Isa Yesus alaihi salam hingga diutusnya nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun sehingga akan didapat rumus umur yahudi sama dengan umur nasrani ditambah umur islam 1500 tahun sama dengan 600 tahun ditambah 900 tahun kemudian ibnu hajar dalam kitabnya mengatakan adanya tambahan 500 tahun sesuai hadis marfu yaitu dari Sa'id bin Abu Waqqash, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya saya berharap agar umatku tidak akan lemah di depan Tuhan mereka dengan mengundurkan atau mengulurkan umur mereka selama setengah hari." Kemudian Sa'id ditanyai orang, "Berapakah lamanya setengah hari itu?" Sa'id menjawab, "500 tahun." Hadis shahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al Hakim abu Nuaim dan disahihkan oleh Al Albani. Jadi total umur Islam menurut Ibnu Hajar adalah 900 ditambah 500 tahun sama dengan 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih belum termasuk tambahan karena tidak mungkin umur itu bernilai genap. Sekarang kita berada di tahun 1444 Hijriah, 2023 Masehi, berarti sudah melewati lebih dari 1400 tahun itu. Sedangkan tambahan yang dimaksud itu mungkin adalah umur Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam karena Islam adalah agama yang dibawa oleh beliau. Juga ditambah dengan 13 tahun karena awal penulisan tahun Hijriah dimulai pada saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan 13 tahun adalah ketika beliau di Makkah. Sehingga umur umat Islam adalah 1.400 63 umur Nabi ditambah 13 tahun sebelum Hijrah sama dengan 1476 tahun. Jika dikurangi dengan masa kita hidup ini yaitu 2023 Masehi atau 1444 Hijriah, berarti 1476 dikurang 1444 sama dengan 32 tahun. Jadi, 32 tahun adalah sisa umur umat Islam dari hari ini. 2. Menurut Imam Suyuthi Umur umat Islam adalah jumlah umur dunia dikurangi dengan umur-umur nabi rasul sejak nabi Adam alaihi salam hingga diutusnya nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Perhitungan umur umat Islam menurut beliau terdiri dari tiga materi itu. 1. Perhitungan umur dunia. 2. Perhitungan umur umat-umat yang terdahulu sejak nabi Adam hingga diutusnya nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. 3. Perhitungan jarak waktu sejak ditutupnya pintu taubat, yaitu sejak matahari terbit di barat hingga ketika tiupan pertama sang kakala kiamat. Kemudian akan didapat rumus bahwa umur umat Islam sama dengan umur dunia dikurang umur umat terdahulu dikurang jarak waktu. Berikut adalah cara penentuan hal-hal tersebut. 1. cara perhitungan umur dunia. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hari yang terbit matahari padanya yang paling baik adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga, pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis Riwayat Muslim Tirmizi Ahmad Diketahui bahwa perhitungan umur dunia dihitung sejak dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam ke bumi hingga saat kiamat adalah dari hari Jumat ke hari Jumat, yaitu berlalu selama satu minggu akhirat atau tujuh hari akhirat. Sedangkan dalam Al-Quran surah 32 esajadah ayat 5 yang berbunyi, dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian, urusan, itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Maka dapat diketahui bahwa satu hari di sisi Allah itu adalah seribu tahun dunia, jadi umur dunia adalah tujuh ribu tahun. Dua cara perhitungan umur umat yang terdahulu: dari Ibnu Abbas, dari cerita Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam kepadanya. Kemudian ia berkata, umur Adam adalah seribu tahun. Kemudian ia berkata, antara Adam dengan Nuh adalah seribu tahun, dan antara Nuh dengan Ibrahim adalah seribu tahun, dan antara Ibrahim dengan Musa adalah tujuh ratus tahun, dan antara Musa dengan Isa adalah seribu lima ratus tahun, sedangkan antara Isa dengan Nabi kita adalah enam ratus tahun. Hadis Riwayat Al-Hakim Jadi dapat dihitung bahwa masa, Umur umat terdahulu adalah seribu ditambah seribu ditambah tujuh ratus ditambah seribu lima ratus ditambah enam ratus sama dengan empat ribu delapan ratus tahun. Nabi Adam adalah manusia pertama, sehingga umur dunia tidak dihitung dari tahun sebelum Adam, melainkan dihitung sejak beliau diturunkan ke bumi. Kesimpulan perhitungan Imam Suyudhi Umur dunia sama dengan umur umat terdahulu ditambah umur umat Islam ditambah masa hari akhir. Telah kita ketahui bahwa Perhitungan umur dunia adalah 7.000 tahun. Perhitungan umur umat-umat terdahulu adalah 4.800 tahun. Perhitungan masa sejak ditolaknya syahadat hingga kiamat adalah 700 tahun. Sehingga dapat dihitung Umur umat Islam sama dengan 7.000 dikurang empat ratus, dikurang tujuh sama dengan seribu tahun, kemudian dikurangi dengan masa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Sehingga didapat bahwa sisa umur umat Islam adalah 1.500 lima ratus, dikurang dua sama dengan seribu tahun. 3. menurut Imam Ibnu Rajab, Al-Hanbali, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda. Sesungguhnya masa menetap kamu dibandingkan dengan umat-umat yang telah berlalu adalah seperti jarak waktu antara Salat Asyar hingga terbenamnya matahari. Hadis di atas diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Imam Bukhari. Dan menurut penafsiran Ibnu Rajab, umat-umat yang telah berlalu, itu adalah umat Nabi Musa, Yahudi, dan umat Nabi Isa, Nasrani, karena ada hadis sahih lain yang berbunyi seperti itu yang intinya membandingkan Islam dengan ahli kitab. Beliau telah meletakkan keseluruhan masa dunia adalah seperti satu hari penuh dengan siang dan malamnya. Beliau menjadikan waktu yang telah berlalu dari umat-umat terdahulu dari masa Nabi Adam hingga Nabi Musa seperti waktu satu malam dari hari tersebut, dan waktu itu adalah 3.000 ribu tahun. Kemudian beliau menjadikan masa umat-umat Yahudi, Nasrani dan Islam adalah seperti waktu siang dari hari tersebut, maka berarti waktu itu juga 3.000 tahun. Kemudian beliau menafsirkan hadis Buhari lainnya bahwa masa-masa amaliyah umat Bani Israel, umat Nabi Musa, hingga datangnya Nabi Isa seperti setengah hari pertama, dan masa amaliyah umat Isa adalah seperti waktu salat zuhur hingga salat asyar, dan masa amaliyah umat Islam adalah seperti sesudah salat asyar hingga terbenamnya matahari. Kesimpulan 3 Pendapat Umur umat Islam menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar al asqalani adalah 1.476 tahun, atau sisa 32 tahun lagi dari sekarang 2023. Umur umat Islam menurut Jalaluddin Asuyuti adalah 1.477 tahun, atau sisa 33 tahun lagi dari sekarang 2023. Umur umat Islam menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah lebih dari 1.400 tahun. Itulah pendapat yang masyur dari tiga ulama besar tersebut, apakah tepat dan pasti apa yang telah mereka hitung? Allah berfirman, Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-Araf ayat 187 jadi kita takkan pernah tahu kapan hari akhir itu akan datang dan kapan umur umat Islam ini akan final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.